Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tonton aja Masih bersama saya, Samudi Pas Pasukuro Ahmad Bro, kali ini saya mau ngelanjutin lagi di tier 6 ya bro Saya megang Jackson kali ini, di tier 6 saya memegang Jackson bro Jackson, oke okay. Bro, saya baru dapat stars itu 32,9 Tapi starsnya ini stars yang biasa ya bro, kalau nggak salah bro saya ngejar ngejar misi ini agar mencapai di tier 7. Tier 7 membutuhkan 59,5 ribu. Saya masih putus sekitar berapa lagi, bro? Masih banyak ya, bro? Setengahnya. Ya kan? Masih setengahnya lagi ya, bro? Masih panjang ternyata, bro. Doain saya. Mudah-mudahan saya lekas mencapai di 59, berapa tadi, bro? lima sembilan ribu Wah, saya baru mencapai tiga puluh dua ribu bro uh, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir di channel ini yang udah berpartisipasi di channel ini mudah-mudahan kalian di sana selalu dalam keadaan sehat walafiat amin amin ya robbal alamin selalu sehat selalu murah rezeki dan selalu terjaga dalam lindungan Allah subhanahu wa taala amin amin ya robbal alamin bro saya mau lanjut Jackson di battle ya, bro. Jackson. Tapi, saya noob ya, bro. Kalahan mulu. Haha, <laughs> oh, men. Selalu kalah dalam pertempuran. Naval Frontier. Bagas. Alibah. Kazaks. Gabi Uh, kurang sehat ini kayaknya badan saya, bro konvoy tiger mantap ya bro tiger bro oh, kalau gak tiger juto ini kalau abc gini ngerebut wilayah kekuasaan atau gimana ya bro ya Sorry. Gua keren itu tiba-tiba dari belakang, men. Loh, loh, loh, loh, dari mana ini, Bro? icerinya level eight, oke, okay. waduh dorong, waduh, oh. satu lagi, kita kecil, oh ini bro. Wah, ini. Wah, manis, Bro. Kokil mantap emang itu. Bagas utama. Bag-bagas, thank you. Iya, menuju C bro Oh, di dalam sini men Ya kasih Oh, lokasi bro Anjir Oke, okay, finish men Finish Aduh bro Setiap saya main game pasti lapar bro Destroy, assist Jackson Jackson, Kau hey. paling sedikit, re wow, Bang Bagas utama Maco Bang Bagas go kill, men 33, oke okay. Wolverine Wolverine, 32 oh gitu Bro. Ini biasanya kalau satu kali menang, satu kali kalah. Satu kali menang, satu kali kalah. Gitu terus, Bro, biasanya, Bro. Liquid tanker, Nem Nemo, Canting. Haw haw Baso Time to roll out. Mana, Bro? Oh, sono semua ya Oke. Okay. Kalau kumpul itu seru, men. Cuman kalau mencar-mencar saya bingung. Kalau mencar-mencar itu biu bro, saya nggak ada kekuatan soalnya. Nomor satu, rek sini bro. Oh kan, habis kan? Tuh. Waduh, iron lur, habis rek. Ya dapat satu rek. guys nice. nanti men ini disana ada nih men atas air men. Sudah dapet dua, bro mas Arif Vivo. Oh, gua kena, re gua kena shot. sampai saya manggil, bro set Bro. Bro, satu pun no, bro. Satu pun no. Gak ada, bro. Demek bareming. Masih jauh, men. 59.500. Lima puluh Oke, lanjut lagi, bro. Baru 34 k.